Arti dari konten berulang Nah siapa nih yang lagi mengajukan monetisasi Biasanya nih kena banget nih Orang-orang yang mau mengajukan monetisasi dan kena konten berulang Jadi buat kalian yang kena konten berulang Kalian bisa melakukan perbaikan pada video kalian Kalian juga harus ingat nih Itu ada dua tipe kalian yang harus diperbaiki Yang pertama itu dihapus keseluruhan Dan yang kedua dihapus sebagian Dimana caranya bisa cek di channel aku video panjangnya Cara perbaikannya Oke jadi itu aja ya jadi kalau misalnya cara itu nggak kalian lakukan dan kalian tetap pukul dengan kalian harga punya kalian video original. Kalian bisa ajukan banding. Tapi jika bandingnya ditolak, maka siap-siap mulai lagi 0 jam tayang dan memulai lagi semua dari awal. Jadi coba perhatikan apakah font kita ini benar-benar original atau pernah comot lagu atau video dari orang. Kalau memang pernah, ya harus dihapus. Kalau nggak ajukan banding. Terima kasih.